Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba, hamba Tuhan, terjadilah pada Kementerian Perdataan. Salam Maria, penuh rahmat, bukan sesama. Terjadilah kau telah wanita. Dan terpujilah wahyu Ibu Santa Maria, Bunda Allah, doa adalah kami yang berbeda ini. Sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan centang. Terpukilah engkau yang antara wanita. Dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa, ya Allah. Karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu telah menjadi manusia. Murahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena cengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.